Ayah, Mas Bayu, oh, oh, oh. dan juga Mas Wida. Insya selamat untuk Mas Bang dan Mas Wida, tepuk tangan! Ayo, Pak Dosa, Pak Ini adalah atraksi dari Mas Fahir sebagai bayaran dari macan goreng. beda. Eh, Mas Fail, mayor dari Marsantara. Terima kasih.